One, two, three, it for any... kita gaca udah hampir bansos lagi. single atau apa nih multi aja sih mas langsung multi Kasi tapi siapa nih di benarnya si rabbit dulu deh rabbit. rabbit dulu kalau misalnya dapat ya ya udah oh, boing-boing juga anu, jam malam ini belum jam malam ini masih jam 10 masih awal terus syukuri si apa yang ada Nah. bukan, nggak nggak mungkin, atau kan? atau menundak, apa? belum beruntung, ada belum gesek masih bisa satu kali Yaudah sini habisin berarti. aja di rabbit Oh, oh di rabbit aja Maka, yuk dapat kan yuk. Yuk, yuk Dapet sih Ah Tidak mungkin ah. <laughs> Karena rabbit itu kadang-kadang bisa sih satu di ujung kacang, kacang, kacang, karena kacang, kacang, kacang, karena kacang, kacang, kacang, kacang, udah kacang, kacang, kacang, kacang, kacang, kacang, kacang, kacang, kacang, ini kacang, atau kacang, kacang, kacang, kacang, kacang, kacang, ini kan ada 1200 kalau masalah salah. aku tadi udah lebih tikot apa belum ya aku mm. <laughs> oke okay, eh, udah deh soalnya free free poolnya lumayan aja kalau mm. kelewatan Tapi tanggal satu, tanggal tiga satunya si Ahmed. Aduh. Ah, tiga satu Ahmed? Iya, tiga satunya kan Ahmed. Oh, Cepat Ahmed, Ma makanya kan login tiap hari kan gitu saya. Buat ini apa namanya eh -e yang balapan itu, yang balapan lari. Eh, kita mulai. Iya. Okay baca doa Allah mabariklah nafimah <instant> rozaktan wakil azbanar doa makan wow. naudah leftku kenapa oke. ini so, let's go eh talk kok kuning hey. kok reparna ano ya eh, ntar nge kok reparna apakah langsung dapat, apakah red off dapat, ya ah, Gelap, umeng, umeng, umeng, umeng, Ada umeng yang di sini. Oh, Ada umeng. Ya, Tadi, tadi gambar Oh, gara-gara itu. ご主人様 mata tetap crimson sama ekspresi 日 nah siapa ちゃおう。あ、またて Bayan, bayan. Da oh, kan. Bang Ade dapet, berarti nanti pun gua dapet. Biasanya gitu. Hmm, apa? <laughs> Bang Ade dapet, kayak eh, nanti juga gua tuh biasanya dapet tuh. Oh. <laughs> iya, kalau misalnya dia ada mas, connection. Kan <laughs> ya, kita lanjut di sini. Satu, -satu. <laughs> itu. aja, itu aja yang speed kan. Yang di speed kan, yang dikhawatirkan kan itu Yang di speed Yang limited M Enggak, yang karakter-karakter yang oh, lain enggak Apa? Oh iya Karakter-karakter oh, lainnya itu ya, mungkin, mungkin di Ya, di, mungkin di dalam in-game-nya ada Emang Enggak tahu lagi kalau misal tiba-tiba di-skip hmm. Enggak ada, enggak ada gamenya kan Gimana? Apa enggak ada di game? Gimana? Ya Atau Entahlah lek kalau EN gimana? puluh pul dah. tinggal lihat aja ntar EN bakal, bakal bakal gimana. Soalnya kan bakal kutu bakal... Kutu bakal rencananya ya si EN kan bakal ngejar JP sebulan. Pokok kurang kurang sebulan dari dari JP pokok. Sampai habis kah? habis -ha. sampai habis. Sampai habis masih ada berapa tadi? Oh, masih satu lagi. Hmm. Ah. kembarnya sangat <tuk> sangat, sangat. Ah. apa oh itu. jadi ada bodoh amat. ini adalah seni namanya. <tuk> <tuk> bakal enggak seni-seni itu hidung-hidungnya Squidward ada salah beberapa kalipun itu 15 belas eh oh iya, 14 empat belas enggak cukup hebat eh, sosnya diambil udah udah sisa nunggu rate nanti tanggal 31 buka aja itu momoto oh. oh ini nantilah simpan berhenti